Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa. Teman-teman mari kita buka kelas kita dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Kalau hari ini kami akan mengejarkan exercise kami, kiranya yang, klo yang menolong kami supaya koneksi internet kami bisa uh, baik, koneksinya kemudian kami bisa mengejarkannya dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sorry ya. amin. Ya, teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi dulu pertemuan hari ini. Ke kamera semuanya ya. Senyum, 3, 2, 1. Hari ini kita exercise unit 6. Ini di morning kita, pertemuan 13, exercise unit 6. Uh, sudah ada juga panduannya ya. Kita nanti di exercise itu akan membuat organizational unit dan juga position baru, new position. Kemudian kita akan meng-hire karyawan baru. Kemudian, kita kenalan dengan bagaimana uh, info time, info yang sudah kita create dari hiring new employee, uh, info type apa saja yang tercreate. Lalu, setelah itu, kita akan menginputkan qualification untuk karyawan baru tersebut. Nah, nanti teman-teman akan screenshot hasil akhir qualification untuk assignment hari ini, ya. Nanti ada beberapa qualification yang akan diinputkan untuk karyawan baru. Kemudian exercise kita untuk personal number-nya nanti teman-teman pakai yang 123402 nomor login. Ini personal number-nya. Lalu jangan lupa untuk presensi. Masih ada yang suka lupa presensi ya. Di bagian atas presensi. Kemudian teman-teman jangan lupa quiz kecilnya. Dan juga mengupload hasil pekerjaan hari ini untuk assignment 13. Seperti itu. Exercise enam strip satu dulu teman-teman. Kita akan buat organizational unit baru dan juga hmm, ada vacant position ya, posisi yang kosong yang kita tawarkan untuk pelamar. Nah untuk membuat uh, organizational unit baru kita perlu ke human resource, kemudian organizational management, lalu organizational plan. Organization and Staffing, pilihnya yang PPOCE Create. Human Resource, kemudian Organizational Management, Organizational Plan, Organization and Staffing, lalu PPOCE Create. Jadi kita mau buat organizational unit baru. Kemudian di sini untuk tanggalnya, teman-teman, Tulis dari 1 Januari tahun sekarang, berarti satu Januari 2022 sampai 31 Desember sembilan sembilan Setelah itu kita klik Continue saja. Nah, di sini kita bisa input organizational unit yang baru. Teman-teman, kalau mau lihat dari modul itu yang di tabel ya. Di tabel nomor 3, nah, OU-nya itu ada SAP 01 strip bintang-bintang GR pagar pager Nah, itu yang akan kita inputkan. Supaya sama, kita barengan ya. Sekarang kita input dulu OU baru itu untuk... Di sini ada short text sama long textnya, ya. Yang short textnya ini kita isi SAP, kita batch dua strip nomor login. Teman-teman yang baru join, silahkan ke record PPOCE ya. Kalau sudah nah di sini ada organizational unit kita lagi buat uh, short textnya SAP strip 02 strip ini nomor login lalu long textnya kita isi SAP 01 strip 02 strip GR nomor login seperti yang di buku tapi yang bintangnya itu kan kita batch 2, yang pagar-pagarnya kita nomor login jadi ini short text-nya, ini long text-nya. Nanti kalau misalnya kita mau search, nah kita manfaatkan dari yang kita ketik ini. Kalau nggak buat ini gimana? Kalau nggak buat ini, nanti di exercise yang berikutnya, kita tidak bisa tempatkan karyawan baru ke organizational unit ini. Jadi organizational unit itu kalau di, kita kenal Departemen Kerja lah ya, Divisi Kerja gitu. Cuman kalau ya SIP kan istilah division, udah beda lagi ya. Division buat yang lain produk. Jadi di sini nama Departemen Kerja itu namanya organisasi unit, Begitu teman-teman. Apakah sudah semuanya? Kalau sudah, teman-teman bisa save aja. Sampai terlihat seperti ini. Dari sini kita klik yang sampai biru ya teman-teman create lalu pilih yang position Ini ya position incorporate kemudian kita ketikan posisinya di sini kodenya train strip no dua strip nomor login saya bantu Kompas ke chat zoom ya siap supaya kodenya kita sama Lalu long text-nya SAP Trainee Strip 02 Strip Nomor Login. Kemudian untuk position ini ada jobnya kan. nah jobnya ini kita harus search dulu, caranya kita klik search, kemudian ketikkan di sini namanya lead bintang. Lead bintang. Lalu kita klik continue, pilih yang ada lead trainee ini, klik aja, copy, kemudian kalau sudah tertulis di sini lead trainee, kita bisa tekan tombol save. Jadi nanti hasilnya di organizational unit yang SAP01 Strip02 gr ini akan ada position nama posisinya Train Strip02 Strip00 itu short tagnya kalau long tagnya Sub ini Strip02 Strip nomor login. Nah position ini punya job job itu kan kayak template kerjanya ya seperti yang waktu kita pernah bahas di unit 2, unit 6 juga sama job itu template kerja maka position ini punya job Lift training seperti itu, teman-teman. Kalau udah ditekan tombol save aja sampai hasilnya di sini. OU-nya kita sudah muncul, kemudian posisinya juga sudah ada di position ini. Ada job lift training, silahkan sampai sini. Apakah berhasil, teman-teman? Kalau udah, kita akan lakukan hiring new employee. Kita akan hire dari sini, kita back dulu aja. Pastikan udah di-save ya, teman-teman. Udah keluar data has been save. kemudian kita back. Lalu sekarang kita akan rekrut karyawan baru. Caranya, kita masuk ke human resource lagi, lalu cari yang personal management, lalu administration. HR Master Data Personal Action Nah, ada tiga cara maintain infotype Masih ingat teman-teman? Ada tiga cara maintain info type. Ada single screen maintenance, personal action, sama fast entry Kalau yang single screen maintenance ini berarti satu info type untuk satu orang Kalau yang personal action ini berarti sequence info type for one person Nah, yang kita akan lakukan di exercise ini adalah yang personal action karena kita akan input data karyawan baru, kemudian kita akan input setiap info infotype, setiap data-data yang diperlukannya secara sekuensial, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga ada fast entry. Kalau fast entry berarti satu info type untuk banyak orang. Nanti kalau misalnya kita pada saat menginput data, pakai personal action, ada salah data, nanti kita akan benerin pakai yang single screen maintenance, seperti itu teman-teman. Oke, okay, kita akan coba ya. Pakai persona action di sini. Persona number-nya sesuai dengan yang di morning kita: satu, dua, tiga, nomor login. Ya, jadi kita inputkan di sini: satu, nomor login. Hari kerja pertamanya kita diminta untuk hari pertama tahun ini, berarti satu Januari 2022 ya. Kalau sudah input personal number, kemudian tanggal startnya, kita inputkan beberapa data untuk action type hire ini. Di sini kita inputkan personal areanya 1000 Lalu, employee group-nya satu. Kalau teman-teman mau lihat deskripsinya, silahkan diklik ini atau F4 ya. Kemudian, employee subgroup-nya DF, personel areanya 1000. employee group-nya satu. Kemudian, employee subgroup-nya DF. Kalau sudah, diklik pada bagian ini, teman-teman, sampai warnanya biru. Kalau nggak diklik, warnanya kan nggak ada biru-birunya. Sampai sini, apakah sudah, teman-teman? Baik, kalau sudah, teman-teman klik Execute. Nah, ini mulai ya, seperti yang di teori. Kita ke teori lagi. Tadi sudah input uh, personal number, kemudian action type hire-nya sudah diklik. Nah, ini kita ke action. Nanti kita lanjut lagi ke personal data, ada assignment, seperti itu. Ini sekarang kita ada di action. Nah, di action ini kita diminta untuk mengisi reason for action di sini. Reason for action-nya kita diminta untuk memilih 0.1, expansion. Lalu, position-nya. Ya, reason for action-nya 0.1. Nah, sekarang ditanya position-nya di mana karyawan ini di-hire untuk position yang tadi kita sudah buat di exercise sebelumnya. Jadi, kita akan search. Exercise, kita akan search position untuk karyawan yang posisinya itu yang tadi kita buat. Cara sistemnya, kita ketik SAP trainee aja di sini. SAP trainee, kemudian kita continue. Kita cari kode yang tadi kita buat. Kita tadi buatnya kodenya. SAP strip 02 ya. SAP strip 02. Strip nomor login. Nah ini punya kita. Nah ini position yang tadi kita buat. Kita udah dapatkan. SAP trainee 02 nomor login. SAP 02 nomor login. Ini short ini long text ya. Kita klik. Copy. Nanti di sini jadi kode teman-teman. Jadi kode seperti ini. Kalau sudah betul, kita boleh klik tombol save. Berarti kita akan lanjut ke uh, info type yang berikutnya. Ini sudah masuk ke info type organizational assignment. Seperti itu sudah berhasil, teman-teman. Sudah sih, baik lanjut lagi ya. Di info type organizational assignment tidak ada yang diubah, jadi kita disuruh save aja. Lalu memilih delimit vakensi, yes. Berikutnya kita ke info type personal data. Data pribadi ya. Disuruh mengisi last name. Berarti nama saya Kristianti. Lalu first name. Lalu biasanya title juga disuruh ngisi ya. Kemudian birth date. Silahkan diisi ya. Tahun berapa nih. Nah, berarti ya seperti ini. Lalu meritor status. Buat yang sudah menikah, mohon maaf untuk tugas ini. Kita set single ya. Supaya nanti tidak ada. Pertanyaan spouse dan sebagainya. Jadi marital statusnya silahkan diisi single. Kemudian kalau sudah mengisi last name, first name, birth date sama marital status, teman-teman boleh save. Berarti kita sudah ngisi data untuk info type personal data. Kemudian Berikutnya info type address. Jadi memang sequensial ya, sequence of info type itu untuk pakai personal action. Di sini kita sudah sampai ke info type address. Silahkan dituliskan alamat. Saya tulis Surya Sumantri ya. Lalu kode pos 5 digit kan kita biarkan Jerman, city-nya bolehlah Berlin gitu ya. Yang kan biarkan saja. Kalau sudah mengisi alamat, kita lanjut ke yang berikutnya. Info type plan working time. Nah, di plan working time ini juga sama, pastikan work schedule-nya normal. Kalau udah kita tekan save aja. Nggak ada yang diubah ya. Kemudian yang berikutnya kita ke info type basic pay. Ini ya teman-teman. Kita di basic pay. Pilih grupnya E05. Ini buat gaji ya. Lalu levelnya yang 01. Ini aja di copy. Nanti dia terisi grupnya E05 levelnya 01. Kalau sudah save aja. Berikutnya kita di info type bank detail ya. Bank detail ini kita pilih payment methodnya C. C itu berarti international check. Lalu payment currency-nya sudah betul euro. Kita save aja. Sampai sini berarti action higher ini sudah dieksekusi. Sudah berhasil, sudah di-hire karyawannya ya. Gimana kita memastikan info type-info type yang sudah kita create data-datanya tadi? Caranya kita back aja. Kemudian pilih PA20 Display. Di sini kita akan bisa lihat info type yang sudah kita isi tadi ya. Action, organizational Assignment, Personal Data, Address, Bank Detail yang tidak terkreat itu adalah yang family member atau dependent karena merita statusnya kan single jadi nggak boleh ada data family member atau dependennya seperti itu teman-teman ini -teman. udah otomatis ini nggak boleh kalau statusnya single misalnya dianggap punya anak gitu nggak boleh di sini makanya jadi tidak terkreat karena statusnya single nah sampai sini kita tuh sudah mengerjakan exercise 6 strip satu 6 strip dua dan 6 strip tiga untuk lihat hasil dari yang tadi kita input seperti itu teman-teman. Kalau lihat list info tab di mana kita back aja. Kalau teman-teman mau lihat list info type, bisa pakai yang maintain ini. Lalu kalau di display juga bisa ya teman-teman lewat yang display ini di bawahnya. Nah ini. Ada info type. Kalau teman-teman mau tahu, ada info type apa saja sama sub-type-nya di sini. Ada, nah ini ini info type. Info type-nya di buku teman-teman sebetulnya sudah ada juga uh, daftar info type basic yang dikreat. Kalau teman-teman nge-hire karyawan, ada di sini. Nah, ini ada info type. Info type basic yang... Uh, harus diinput datanya kalau teman-teman hire karyawan pada proses rekrutmen, organisasi assignment, personal data, address, plan working time, basic pay, sama bank detail. Seperti yang tadi kita input, nah itu info tab yang basicnya. Kalau mau lihat nomor-nomor info tabnya, ada di sini ya. 0001 ini organisasi assignment, 0002 ini personal data. Terus tadi ada basic pay, 0008 bank detail, 009 seperti itu. Nah ini kode-kode info-type-nya. Setiap infotek dia punya subtype juga. Misal kita di address saja ya. Di address itu berarti subtype-nya tentang alamat ya. Sini teman-teman bisa lihat ini jenis-jenis alamat tuh. Ada permanen resident, temporary resident, home address, emergency address, dan sebagainya. Jadi itulah infotype. Jadi nyimpan datanya menggunakan ini ya. Grouping-nya pakai infotype seperti ini. Infotype, infotype, infotype, infotype, infotype. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan kah? Silahkan. Oke, kalau udah beres semua kita lanjut ke yang 64 ya. Ini karyawannya ceritanya sudah di hire, sudah masuk kerja jadi karyawan diterima dengan posisi yang tadi kita udah create ya. Berikutnya kita akan assign qualification untuk karyawan tersebut. Caranya kita masuk ke human resource lalu personal management. Kalau tadi kan adanya di administration. Nah, ini tutup aja. Kita ke personal development buat menginput qualification. T-code-nya PP Dah, personal development, lalu profile, lalu yang ini yang PPPM change. Ini tikotnya PPPM. Lalu, teman-teman cari personnya, boleh pakai first name, last name yang tadi diinputkan, atau mau pakai person ID juga boleh. Kalau pakai person ID, berarti satu, nomor login. Teman-teman tinggal di search aja, di continue. Kalau sudah ketemu, namanya teman-teman bisa dapat klik. Seperti ini. Kalau ada yang tidak menemukan, silahkan boleh pakai first name, last name, atau yang lain boleh di search. Sudah ketemu belum, teman-teman? Nomor karyawan yang punya kita sendiri. Nah, ini punya saya ya, 123402, nomor login. Sudah tampil seperti ini. Nah, ini adalah profil dari seorang karyawan. Jadi, dia ada qualification ada potensialnya, ada preferences ada dislike-nya, dan seterusnya. Jadi, dicatat uh, orang ini tuh kualifikasinya apa aja, jagoannya apa, lebih suka gimana, lebih nggak suka apa, apa yang dia nggak suka, gitu, dicatat. Ini ada di profile. Nah, di profile ini kita akan inputkan tiga qualification baru untuk karyawan ini. Caranya kita klik yang gambar catatan ini ya create. Kemudian kita akan pakai successes aja ya. Searches aja untuk cari kualifikasi. Kualifikasi yang mau diinput di sini adalah kemampuan bahasa. Sampai sini Kita pakai search-search aja. Dicari yang namanya qualification group. Find aja. Pencet find, terus klik yang qualification group. Qualification group, copy. Ketik di sini language bintang. Language bintang lalu continue ada keluar language capabilities kita copy terus coba kalau pakai qualification group copy language minta enter coba language capabilities Nah, harusnya keluar uh, folder language capabilities terus kita pilih tiga bahasa bahasanya kita pilih tiga ya Inggris ini sama ini kita perlu uh, Tuliskan profisiensinya. kemampuan ini pun kemampuan yang ini medium mediocre itu medium sama bahasa Spanyolnya basic knowledge